Anak yang cerdas dan anak yang selalu berbakti kepada orang tua, dan intinya kita semua mendoakan selalu buat abang El. Mudah-mudahan doa baik kita semua dikabulkan. Amin. Perhatikan di video ini, persahabatnya ini diunggah oleh Bunda Lesti Kejora. Saat lagi tertidur, BBL, persahabatnya selalu membuat gemes. Apalagi senyum-senyum tipisnya, masya Allah mudah-mudahan sehat selalu persahabat ya, dan kita lihat momen ini pun diunggah kembali oleh akun Saberooting Anak Sekolah ada kalimat kita juga yang dituliskan masya Allah pantesan kata KKI perguruan nih baik kalau kata orang Sunda dan jadi kebayang-bayang terus sama nih baik Apalagi ekspresinya Masya Allah, masih baik aja Daya tariknya luar biasa nak, Masya Allah banget ya Daya tarik dari BBL ini sungguh luar biasa Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu, tahan tentunya Selalu mendoakan yang terbaik buat idala kesenangan kita dan BBL Di kolom komentar tentu banyak sekali tanggapan juga yang diberikan Ya ini dari akun Instagram Emma Suhaimi 123 Bener banget Min masya Allah bangun tidur bukannya salah subuh malah lihat HP dulu pengen lihat abang L katanya tuh Masya Allah banget ya fans sejati Alhamdulillah semakin banyak dukungan doa dan support dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita Berikutnya ada sebagainya juga persahabat ya perhatikan Masya Allah, gaya dan ekspresinya memang sungguh mirip banget ya Papa Bilar dan Abang El Mudah-mudahan tentunya dewasa nanti juga rezekinya seperti Papa Bilar untuk Abang El Amin nah, Ini diunggah oleh aku Lesti Bilar Skrlesla. Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Masya Allah, apa ini yang dinamakan plek ya Senyumnya Papa sama anak sama persis Bikin candu Bikin lagi, bukan begitu Little Lover, katanya tuh Masya Allah banget, bener sekali ya Bikin candu banget, senyumnya Senyum Papa Bilar Dan senyum BBL memang luar biasa Bikin candu persahabannya Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Untuk idola kita, amin Berikutnya juga ada kabar terbaru dari Bang Aril Bang Ariel baru saja mengunggah sebuah postingan foto yang sedang di dalam mobil, persahabat ya. Sepertinya lagi OTW ke Cilegon nih, untuk acara Grand Opening Raja Cilegon. Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan di postingan ini, Bismillah, Samar, Mulai Tua, Semangat katanya tuh. Wow, Bismillah lancar ya, doakan nih untuk idola kesaingan kita. Dan kita lihat juga di IG pribadinya Bang Ariel yang mengunggah sebuah postingan setengah jam yang lalu berada di Jalan Tol, persahabat ya. untuk OTW. Mudah-mudahan acara hari ini lancar dan tentunya sukses persahabat ya, kita menunggu live atau menunggu cedukan vitamin persahabat ya, pastinya bakal disuguhkan kabar baik, kabar bahagia yang akan diberikan oleh tim dalam idola kesenangan kita jangan kemana-mana persahabat, tetap stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya, bagaimana tanggapan kalian? silahkan berkomentar Bang Winu cakang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.